Ditanya oleh Nabi, Wahai sahabatku, bagaimana perasaan ibu tersebut, jika anaknya aku ambil, aku masukkan anak tersebut ke dalam api, apa yang dia rasakan, wahai sahabatku, apa jawaban sahabat, Ya Rasulullah, demi Allah, orang tuanya pasti nggak akan riba, kecewa, nangis Ya Rasulullah, begitulah aku, tatkala tahu melihat umatku, dimasukkan ke dalam api neraka jahannam, Tahu unta Yang namanya unta punya sayang sama Nabi sampai cium kaki Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dicium kakinya Nabi. Bukti sayangnya. Binatang pun cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sekarang saya mau tanya. Kita sudah ngebalas belum cintanya Allah dan Nabi? Sudah ngebalas belum? Kalau belum, coba kita ngacak diri. Allah, Allah ada, ada enggak di hati, hati kita? Nabi, nabi, ada nabi ada enggak di hati ada kita? kita. Ada. ada. Yakin ada. ada. Yakin, ada. Ada. Yakin ada. Ada. ada. Imannya manusia kadang naik kadang kapan iman kita naik? Lagi susah. Lagi pegel hati. Suami minta kawin lagi. Banyak utang. Betul. Salat duha bisa 16 rakaat solat taubat bisa 10 rokaat ini iman kita lagi naik kalau kehidupan kita lagi susah tapi kalau iman kita lagi turun hidupnya kita lagi senang luar biasa coba kita lihat Nabi kalau susah buat dirinya kalau senang buat orang lain itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat kebun kurmaknya Nabi panen kurmaknya panen bawa ke rumah oh, nabi, nabi disingkirin, disingkirin. Yang, yang bagus koso -koso. Yang, yang jelek yang, yang bagus dibagi koso -koso. untuk ahli Madinah, Madinah. Yang, yang jelek, jelek buat nabi-nabi nabi sama, sama keluarga, keluarga. dari Dan sini udah beda, beda belum sama mama kita, kita, kita. kalau kita yang enak, enak kita makan apa kita, kita kasih orang, orang. yang enggak enak, enak kita ngaku umat, umat nabi. nabi kasih A dong yang enak ke orang lain yang enak kita bisa nggak belum siap. Satu aja. Ini baru ada perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya, kalau kita ngebahas sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW, enggak akan pernah habis tentang sayang dan cintanya Nabi sama kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngebahas cintanya Nabi. Saya mau ngebahas sayangnya Allah. Boleh apa enggak? Sayang enggak Allah sama kita. Sayang, Sayang gak Allah sama, Allah sama kita? Sama kita. Udah, udah kita balas belum sayangnya Allah? Tuh, tuh yang tuh, pertama, belum aib kita aib sampai gini hari aib masih, masih ditutup. ditutup. Yang kedua, Allah memberikan apapun yang dibutuhkan kepada setiap hamba tanpa diminta pun diberikan rezeki oleh Allah. Sudah apa belum? Ngerasa apa belum? Hidup kita penuh berkah. Tahu berkah. Tahu berkah. Duit di kantong belum habis udah datang lagi. Antu namanya berkah. Cuman, Cuman satu, kuncinya, satu kuncinya, kalau kita, kita orang yang udah susah ibadah kepada Allah, Allah banyak Allah, lalai Allah, dibanding Allah, ibadah. Cuman satu kuncinya Allah, menggapai kasih sayang Allah. Syukur. Allah, syukur. Kalau, kita, kalau kita, sudah syukur, kita sudah syukur, selamat dunia, selamat, dunia, selamat akhirat. akhirat. Kita lebih banyak syukur apa syukurin? apa syukurin? Syukur apa kufur? Tu kita. Kalau, Kalau ngomongin syukur, manusia, manusia paling beruntung, manusia yang paling pinter di dalam bersyukur. Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak ibadah. Dikasih umur seribu tahun. Anak punya rezeki bukan dari Allah. Rezeki bukan anak. Rezeki dari Allah. Ibu bapak enak ibadah. Anak jauh dari Allah. Hati-hati anak yang bisa nyeret orang tua masuk ke dalam neraka jahanam kalau salat kita pernah husyuk dalam salat Pak Bu pernah salat kita husyuk enggak pernah susah padahal kita udah janji loh sama Allah udah kita harapan kita gantung kepada Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi Rabbil tapi pikiran kita kemana-mana yang kunci motor lah ketinggalan di motor kita ingat betul nggak Dompet yang menggeletak, kita ingat kompor belum dimatiin, kita ingat. Yang namanya sholat begini kira-kira diterima apa enggak? Bagaimana Allah ada di dalam hati, sedangkan hati dan fikiran dunia masuk ke dalam dirinya. Ini percuma sholat begini agak sedikit susah. Tapi Alhamdulillah Pak Bu, di dalam sholat wajib kita terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi tahu umatnya ini enggak bakal sempurna kalau cuma dikasih rukun di dalam salat. Enggak akan sempurna. Kenapa? Karena pikiran sama hati enggak pernah nembus sampai kepada Allah. Karena dari itu Allah menciptakan Nabi, mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat yang sekiranya umat itu selalu ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kalau bilang, bilang kita, kita sudah ngebalas kebaikan Allah, belum padahal Allah sudah sering negur kita. Allah kasih kita oksigen, betul? Betul? Ada di dalam doa kita. Allah kasih kita tangan ini bisa. Nekuk. Ini kita minta sama Allah. Pernah doa ya Allah, izinkan jari-jari saya untuk selalu nekuk. Pernah kita minta. Allah kasih enggak? Allah kasih. Enggak? Allah kasih, enggak? Allah kasih. Kita dikasih mata, nengok kanan, nengok kiri, mata, mata kanan, kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung lobangnya dua kebayang. Muka, kalau ya, hidung nggak punya lobang, bagaimana kita nafas? Lupanya, lupanya, lupanya. Mengap, mengap persis banget sama mujair. Allah kasih sayangnya buat kita tanpa, tanpa kita minta Allah kasih lupanya, di dalam surat Ar al Rahman. Allah ingetin kita, Fabi Ayi Allahirabbi Coba kita lihat nikmat yang mana, wahai hambaku yang kalian dustakan, yang kurang Allah kasih yang mana. Allah kasih kita semua fasilitas di dunia ini, tapi kita enggak tahu cara menggunakan fasilitas dari Allah. Allah kasih dunia ini tempatnya apa? Cari amalia, ibadah yang banyak untuk ke dunia akhirat yang kekal di hadapan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rawi merawi adiyyahullamik, yang dikarang oleh Al-Habib. Al-Alamah, Al-Wali bin Awliyaillah, Al-Habib Umar bin Habib bin Sheikh, Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan di dalamnya, salah satu pasal awal pembuka, Ya Rabbi ala Muhammad, Habibika syafi'il pertolongan yang ditolong oleh yang maha penolong, Nabi diutus untuk kita sebagai umat, Nabi berdoa bukan usus untuk umatnya, umat-umat yang lain, melainkan umat, -umat Nabi, Nabi enggak pernah doa buat keluarga sebelum mendoakan umat Nabi. Bu, Pak satu kisah. Sayangnya Nabi Muhammad SAW, di mana saat Nabi SAW sedang berjalan dengan sahabat melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, bayi yang sedang digendong. Ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, bagaimana perasaan ibu tersebut jika anaknya aku ambil? Aku ambil, di depannya terdapat api yang cukup besar. Aku masukkan anak tersebut ke dalam api. Apa yang dia rasakan, wahai sahabatku? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, demi Allah, orang tuanya pasti enggak akan riba. Kecewa, nangis ya Rasulullah. Begitulah aku tatkala tahu melihat umatku dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Nabi yang bilang, kalau seorang ibu datang keadaan kecewa, melihat anaknya dibakar secara hidup-hidup, tapi Nabi khawatir umatnya dimasukkan ke dalam neraka, itulah perasaan Nabi. Yang kedua, tak kala saat Nabi SAW pulang ke dalam rumah, melihat Siti Aisyah dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan salat, Rasulullah berhenti, mandang Siti Aisyah, Ya Allah, ampuni dosa Aisyah, Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam syurgamu. Siti Aisyah begitu selesai sholat langsung datang kepada Nabi bertanya Ya Rasulullah tidak salahkah aku mendengar engkau mendoakanku kata Siti Aisyah. Ya Ya Aisyah apa yang kau rasa senang Ya Rasulullah bangga aku Ya Rasulullah benarkah engkau mendoakan untuk diriku benar wahai istriku apa yang kau rasa senang Ya Rasulullah begitulah caraku mendoakan umatku. Sebelum Aisyah, sebelum Siti Aisyah Nabi sudah mendoakan umat lebih dulu Inilah keinginan Nabi untuk kita dikumpulkan di dunia Di dunia kita enggak bisa berkumpul Allah kumpulkan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Duduknya kita di dalam majlis ini Tempat-tempat baik seperti ini Ini adalah keinginan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk apa? Yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah kita mendengar setiap untayan ilmu yang keluar dari para alim ulama, para kiai, para habaib. Semua diberikan ilmu-ilmunya untuk apa? Semata bukan karena dirinya ini udah paling pintar bukan, tapi yuk sama-sama kita jalankan apa yang dijalankan oleh Nabi agar kita dikumpulkan di dalam surga bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh hitung-hitungan kehidupan kita di dunia, la ilaha illallah. Semua ini Allah kasih cuma-cuma buat kita, Pak.